Jadi per hari ini aku tuh pengen menekankan kembali beberapa pesan-pesan yang kemarin-kemarin sudah pernah aku jelaskan ya. Yang pertama itu, kalaupun memang kalian belum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, welcome back to my channel Apa kabar pengen seluruh subscriber? Ya mungkin hari ini masih tetap memberikan support dan dukungan terhadap channel ini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 Nah kalian yang menonton video ini dari daerah mana saja kalian bisa menuliskannya di kolom komentar di bawah video ini supaya kalian bisa saling berinteraksi dan bertukar informasi ya. Karena permasalahan yang akan kita bahas pada video kali ini cukup penting dan nanti kalian bisa langsung sharing di kolom komentar di bawah video ini. Oke okay, baik ya Hari ini ada kabar yang cukup tidak mengenakan ya Terkait tentang hutang aplikasi pinjol Yang katanya bisa menghambat kepemilikan uh, rumah KPR Atau mungkin hari ini Teman-teman, ada yang udah punya pemikiran atau mungkin masih dalam kepengurusan ingin memiliki rumah KPR dengan cara uh, mengkredit atau mungkin menyicil selama beberapa tahun ke depan? Nah, nanti di pertengahan video ini kita akan langsung menyaksikan bagaimana banyaknya hari ini masyarakat yang ditolak, yang direject permohonan. Uh, kredit rumah perumahan KPR nya hanya karena masalah aplikasi pinjol ya Jadi nanti kalian bisa langsung cek dan nanti aku juga pengen mengulas kembali tentang beberapa pesan-pesan yang udah pernah aku kasih tahu ke kalian ternyata hari ini itu cukup penting ya guys Nah apa hal itu akan kita bahas pada video setelah kita melihat cuplikan nanti bagaimana keterangan dari uh, beberapa orang yang sedang berkecimpung dengan masalah aplikasi pinjol ini. Oke, kalian bisa melihat di belakang layar monitor ini. Oke, guys, di sini kalian bisa melihat du warga RI makin sulit punya rumah karena terlilit pinjol katanya. Jadi, siapa hari ini yang pengen tahu apakah permasalahan ini benar atau tidak? Langsung kita cek saja kalian bisa melihat di belakang layar monitor ini uh, kebangkitan properti ini di tahun 2023 ini yang kita harapkan. Yep. Tapi memang uh, aplikasi untuk KPR, KPA ini mencapai 90 persen lebih. Yeah. Uh, dasarnya uh, terjadi banyak rejection, mm -hmm. rejection hampir 30 sampai 40 persen uh, pada waktu masyarakat melakukan yeah. uh, aplikasi. Yang terjadi adalah uh, bi-checking yang kurang sesuai ini katanya mm -hmm. atau selik ya yeah. sistem layanan informasi keuangan. Uh, sebelumnya ini banyak dari uh, kartu kredit ya. Kartu kredit mungkin kelupaan, nggak bayar uh, annual, annual fee-nya. Mm -hmm. Sekarang saat ini yang kita khawatirkan ini timbul dari pinjaman-pinjaman online nih. Oke. Okay. Nah, pinjaman online ini yang untuk karyawan ya, mm -hmm. untuk middle class ini uh, lumayan banyak. Sehingga terjadi, apa yang terjadi, perbankan ini melakukan rejection dan bahkan pending-pending. Mm -hmm. Untuk supaya uh, konsumen ini uh, memereskan dulu pinjaman-pinjaman mm -hmm. uh, tersebut. Mm -hmm. itu, yang, itu yang terjadi uh, saat ini. Karena kita juga antisipasi untuk kebangkitan properti ini. Jadi kita harus uh, expose ini supaya uh, perbankan bisa... Syarat-syaratnya ini tidak dipersulit lah. Tidak dipersulit tidak ya Pak ya. Oke okay, baik, jadi kalau dulu ini sulit karena rejection-nya dari kartu kredit Sekarang ditambah lagi dengan pinjol Kalau gitu saya ke Mas Akbar nih ya, ya. Bagaimana nih Mas Akbar melihat fenomena banyak yang akhirnya kena rejection-nya Tadi ya, ya. cukup tinggi nih harga uh, apa angkanya 30% hingga 40% ya, ya. ini kan angka yang tinggi ya, ya. begitu ya. ya Bagaimana Anda melihat ini fenomena bahwa wah kita jadi sulit, sulit nih untuk uh, mengajukan KPR karena pinjol, karena pinjol ini Mas pinjol. Akbar. Ya, sebetulnya patut disayangkan ya. ya, karena kita bisa lihat ini di sini, gara-gara uh, utang konsumtif ya. saja yang sifatnya jangka pendek. Kita hmm. jadi sulit memiliki aset yang bakal berguna untuk jangka panjang di sini. Tapi di satu sisi, uh, di sini kita bisa dapat pelajaran juga bahwasannya ya. jangan pernah kita bermain-main dengan yang namanya utang gitu ya. Jadi, ketika kita berutang, kita harus tahu batasan maksimalnya seperti apa gitu ya, agar nanti ke depannya kita bisa memanfaatkan fasilitas pembiayaan untuk hal yang kita butuhkan. gitu, Jangan malah kita akbablasan di sini sih. Oh, menurut saya sih dari situ. Oke, okay, baik. Uh. Nah, lantas kalau misalnya untuk data pinjol warga negara Indonesia saat ini, itu sebanyak apa sih? Seperti apa okay. sih, Mas Akbar? Oke, okay. uh, mungkin saya akan menyoroti dulu ya. Uh, dari informasi terbaru yeah. itu kan, ada 25 perusahaan P2P lending ya, atau yeah. penyelenggara pinjol yang saat ini itu sudah bakal diberikan sanksi oleh OJK ya, atau yeah. berada dalam pengawasan. Kenapa? Karena tingkat uh, One Prestasi atau TWP 90-nya ya. Oke okay guys, ya. jadi tadi nanti kalian bisa melihat saja langsung, Uh, keseluruhan video isi videonya itu di CNBC Indonesia dengan judul duh warga RI jadi kesulitan nih untuk kredit rumah nah lebih kurang seperti itu. Jadi per hari ini aku tuh pengen menekankan kembali beberapa pesan-pesan yang kemarin-kemarin sudah pernah aku jelaskan ya. Yang pertama itu kalaupun memang kalian belum mampu melakukan pembayaran dengan berbagai macam alasan tetap jaga nomor handphone kalian tetap jaga nomor handphone kalian yang kalian daftarkan pada aplikasi-aplikasi pinjol ini. Kenapa seperti itu? Dugaan yang paling positif hari ini kita nggak pernah tahu bagaimana rezeki kita di kedepan hari. Bisa saja besok lusa ya kan kita punya rezeki lalu kita membayarkan hutang-hutang yang ada di aplikasi pinjol ini nah itulah salah satu manfaat dari kita menjaga nomor handphone yang kita daftarkan di aplikasi pinjol tersebut jadi rasanya nanti kita akan Terbasalah, ya kan? Ketika kita, saya dan saya tidak pernah menganjurkan kalian itu untuk galbay-galbay. Ini enak digalbay, makanya kita nggak pernah menjawab pertanyaan apakah ini aman digalbay atau tidak. Aman digalbay atau tidak, atau mungkin enak digalbay. Nah, kita nggak pernah tahu nanti peraturan kedepannya depannya ini seperti apa, dan kita nggak pernah tahu bagaimana keadaan rezeki kita di kemudian hari. Simpan dan rawat terlebih dahulu nomor handphone tersebut, ya kan? Itu yang pertama. Nah dan untuk yang kedua sebenarnya harus ada yang kita luruskan ya kan Karena pihak OJK kemarin kita juga udah share mengatakan untuk semua aplikasi pinjol hari ini Belum ada yang terkoneksi ke selik OJK Lah hari ini ujuk-ujuk uh, ternyata ada beberapa aplikasi yang memang sudah terkoneksi ke selik OJK Dan kebetulan hari ini kemampuan kita belum mampu membayar Pengen ngajuin rumah kredit ternyata terdeteksi Nah, untuk teman-teman, hari ini gue pengen ngasih tahu yang menggunakan Payletter. Hampir semua hari ini produk-produk Payletter itu sudah terkoneksi ke slick OJK. Mungkin pinjolnya belum, tapi Payletternya sudah. Atau mungkin dua-duanya juga sudah. Nah, hari ini kita udah konfirmasi langsung ke pihak OJK. Bapak-Ibu, Bapak, pihak OJK sebenarnya bagaimana sih ini? aplikasi pinjol apa saja yang mungkin sudah terkoneksi ke selik OJK mereka bilang belum ada tapi ada beberapa aplikasi pinjol itu yang udah channeling itu ke bank katanya nah ini kan udah bolak-balik juga gua ngasih tahu jadi coba dulu kalian periksa dulu semua aplikasi-aplikasi pinjol yang kalian gunakan itu udah ada bekerja sama tidak dengan pihak bank apakah aplikasi yang kalian gunakan itu sudah ada peleternya atau tidak Nah Payletter itu kenapa bisa masuk terkoneksi ke Slick OJK? Karena mereka itu masuk ke dalam produk pembiayaan. Yang produk pembiayaan itu PT-nya memang sudah memiliki... memiliki uh apa namanya legal standing terdaftar dan berizin di OJK nah itulah hari ini yang menjadi masyarakat bingung ya kan Tapi yang jelas gue pengen titip pesan yang pertama rawat dulu nomor handphonenya dan yang kedua Kalaupun hari ini kalian belum mampu melakukan pembayaran jangan lagi gali lubang tutup lubang Kita berharap masih ada lagi beberapa perubahan-perubahan dan untuk kalian yang pengen melakukan pengajuan KPR yang hari ini mau di kredit 10 tahun atau 15 tahun coba cek aplikasi yang kalian gunakan itu ada peleternya atau tidak atau mungkin ada yang udah channeling ke bank atau tidak gua udah cari-cari juga informasinya cuma belum sempat dan nanti akan kita rilis lagi di video yang selanjutnya Oke mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan ya yang aku pengen pesankan pada video kali ini rawat dan tetap harus ada nomor handphone tersebut ya supaya nanti kita bisa mengetahui dan melewati satu persatu permasalahan ini oke okay, ya jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kalian yang mungkin pengen langsung cek uh, isi beritanya dan keseluruhan dari videonya bisa langsung cek ke channel youtube CNBC Indonesia boleh ke Google juga bisa ya kan kalian tinggal ketik saja di situ judulnya duh warga RI makin sulit punya rumah itu langsung dari CNBC Indonesia oke jadi mungkin itu dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.